Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bang Emet Sang Pelancong Kali ini video Bang Emet akan sedikit berbeda Enggak seperti biasanya makan-makan dan jalan-jalan Kali ini Bang Emet mau bikin video tutorial bagaimana caranya bikin hmm, video TikTok yang mati lampu Yang viral itu, kayak apa? Yuk kita lihat Pertama-tama, kita harus sudah punya cuplikan-cuplikan adegan yang kita akan gabung dan jadikan video mati lampu. Begini contohnya nih. Berikutnya, kita juga harus cari video asli dari Nasar yang sedang menyenyikan lagu Mati Lampu itu di channel Youtubenya Indosiar. Ini dia. Sama-sama ya, seperti mati lampu siap yang keras. Satu, dua, Berikutnya, kita gabungkan video Nasar mati lampu tadi dengan video cuplikan yang kita sudah buat dan dibikin dua layer. Jadi, video yang asli yang kita punya, nggak usah ada suaranya, tapi suaranya kita akan gunakan video asli dari rekaman konsernya Nasar. Kita siapkan juga potongan-potongan black screen untuk mati lampunya dan kita sinkronisasikan juga uh, mulut kita dengan lagu atau lirik yang sedang dinyanyikan oleh Nasar supaya uh, terlihat lebih natural dan seperti lip sync setelah kita pastikan uh, bibir kita dengan lirik yang sedang dinyanyikan Nasar uh, sudah sesuai kita play lagi dan biarkan saja videonya masih tetap horizontal nanti setelah itu kita akan cut dan kita buat sebagai video vertikal karena untuk ditayangkan di tiktok secara fullscreen di smartphone sebaiknya kita gunakan video vertikal saja Di sini kita tidak perlu menambahkan animasi apa-apa karena nanti akan ada animasi tambahan di tiktok untuk memperlengkap gambar videonya nanti. Setelah video 16 banding 9 nya jadi, kita buat videonya jadi vertikal. Caranya tinggal crop and zoom dan kita buat saja. Jadi 9 banding 16. Kita sesuaikan supaya gambarnya pas di tengah. Oke. Lalu render sekali lagi. Create video. MP4. Dan resolusinya jadi 1080 x 1920. Bukan 1920 x 1080. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita upload videonya ke TikTok, lalu kita edit dari sana dan memberikan berbagai animasi atau transisi sesuai keinginan kita. Nah, ini hasil video kreasi Bang Emet untuk uh, lagu Mati Lampu. Selamat menyaksikan. Satu, dua, tiga, tiga. Sayang seperti